tadi anak langgan saya, anaknya di Cicik. Oh, kami pinuh itu kan sebarang Lami. Iya, kami suruh-suruh masih jam satu gak asal. Hmm, sabar aja. ada jam 1.00. Ya, jam jam 10 kira minam jam 2 api teh lumayan ini eh. di kocek teh ngasih umpumi gitu si asa kemarin tapi mana nak kelas eh takkan di